saat kemarin akan menuju ke Kemang Jakarta Selatan Ternyata di sana Ayu bersama keluarga Bertemu dengan tiktokers yang sekarang sedang viral Yaitu Mulyadi Bahagia sekali sepertinya Mom Aiting dan juga Ayah Rojak Bisa bersama dengan Mulyadi Sang tiktokers yang sedang viral saat ini Dan ternyata mereka bersama-sama tiktokan nih Di perjalanan menaiki MRT sambil tiktokan Ah seru banget Bagian sahabat semua nih penasaran kan bagaimana tiktokan ayah ayu dan juga mulyadi di sini mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah lihat aja deh ada goyangan ayah Rojak yang kaku namun lucu banget. Bagi sahabat semua jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment serta subscribe nya tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi informasi terhangat tentang seputar ayu tingting. -ting. Mimin akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And when i feel like this I'm a mortal. when i feel like this I'm a mortal. Lan tahun kita Jee, kumpul. Happy birthday, happy birthday sister. Oh thank you. We yeah. wish you all the best. We wish you all the best ya. Yeah? Ini kita yang pertama ngucapin. Iya dong. Oh yeah. happy birthday. <laughs> happy birthday. Ini doa gue happy susah birthday. ya. Lu sombong sih, yeah. boy, nggak pernah yeah. mau keluar. Lu, lu, gua, sang, lu. Lu teman artisnya udah banyak, gua udah dilupain. <laughs> Ih jangan gitu Tai, mau kenyong lu monjong. <laughs> Nembek, <laughs> menteng-menteng <laughs> menteng, udah, menteng-menteng udah punya. <laughs> udah lu berdua sama mak dah. Eh, menteng-menteng. <laughs> Udah punya, ada yang baru, kita lupa dia sama kita Ada yang baru, siapa Oke, happy birthday, happy birthday Happy birthday, lagi Lagi happy dia, lupa Lupa dia sama gue Awas, lupa ya, awas Ini, kalau bukan karena ulang tahun, kita gak Happy birthday! Happy birthday, sister Oh, thank you, We wish you all the best, ya? Ini kita yang pertama ngucapin Iya dong Oh, happy birthday, happy birthday Ini doang gue, susah ya Lu sombong sih, Boy, gak pernah Nggak. mau keluar. Lu, lu gua temen, lu Lu teman artisnya udah banyak, gua udah dilupain. Ih jangan gitu, Tari, hmm. mau kenyong lu monyong. nyong Ngambek, mentang-mentang lu udah punya. Udah lu beda sombong banget, bang. eh, ya. Mentang-mentang <laughs> udah punya ada yang baru kita lupa dia banget. kita ada yang baru ya siapa? Oke, happy birthday, happy birthday. <laughs> Happy birthday! Happy lagi, lagi happy! dia, lupa. I'm happy! I'm happy! I'm happy! awas. Lupa, eh. awas <laughs> till i wear the crown yo yeah, i won't stop till i wear the crown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 Won't stop till I, wear the crown. I won't stop till I wear the crown Jump I won't stop till I wear the crown